atau mengantarkan jenazah itu akan mengingatkan kita makanya nggak boleh ngerokok nggak boleh cengengesan nggak boleh jadi langsung kita sebetulnya hidup ini hanya antri untuk mati cuman antrian kita ini nomor berapa kita tidak tahu dan itu memang tidak penting kita tahu memang asyari kana wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'da اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا Kutu koti Waladamutunna illa wa antum muslimun Hadirin jamaah rohimani wa Puji syukur Alhamdulillahi alamin Allah takdirkan kita bertemu Dalam rangka ngaji Mudah-mudahan kajian kita malam ini benar-benar menjadi bekal tambahan, tambahan bekal kita menuju kampung akhirat. Maka kita ikhlaskan kajian kita malam ini dan malam-malam seterusnya ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala karena mengkaji agama ini perintah Allah setiap kita melaksanakan perintah Allah ini sudah barang tentu banyak rintangan, hambatan bahkan sampai fitnah. Tapi kalau kita sudah ikhlas hanya karena Allah, apapun bentuk fitnah, apapun bentuk ujian akan kita lelak, akan kita lalui dengan baik. Rahmatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan di atas pangkuan baginda Rasul. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang ketiga kalinya Kajian kita melanjutkan Membaca kitab Sokhih Fik Fikhus Sunnah Halaman yang ke-976 Setelah kita Memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, kemudian kita bawa jenazah ke kuburan, maka di sini membawa jenazah dan mengantarkannya. Membawa itu si mikul ya. Mengantarkan itu ya. Mungkin nanti yang menggantikan. Atau yang hanya mengantarkan. Membawa jenazah. Dan mengantarkannya merupakan hak. Si mayit Atas kaum muslimin. Jadi kewajiban kita sebagai muslim. Itu merupakan hak jenazah. Yang harus kita antar ke tempat pemakamannya. Hal ini berdasarkan pada hadis Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hakul muslimi utawi haknya seorang muslim, alal muslimi ngatasi muslim kang dia ikhumsun onolimu, siji Rodus salam Menjawab salam Singuluk salam sunah Tapi sing jawab wajib Nomor loro Wa iya datul maridi Lan besuk Wong loro Wa baul jana izi Nomor teluning Mengantarkan jenazah Wa ija batut Kakwati nomor papati nekani kundanganing wong-wong Islam. Kita mendapat kundangan wajib datang. Selagi di tempat kundangannya itu tidak ada kegiatan yang haram. Mungkin ada dangdutannya, ada jaranannya, walaupun hanya sekedar Sound system, lebih-lebih ada mabuk-mabuan Atau di dalam itu ada jebakan Karena ternyata di dalamnya amalan-amalannya tidak disyariatkan dan tidak dicontohkan oleh Rasul Itu hukumnya wajib kita datang atau satu misal, saya diundang walimah, wajib datang. Padahal, di situ banyak kemaksiatan. Kalau saya memang meluruskan secara langsung atau tidak langsung. Dan itu kewajiban semua ustadz, semua ulama memang harus menyampaikan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Itu yang keempat. Yang kelima, watas mitul atisi. Mendoakan orang yang <tuh>, wahing. Alhamdulillah kita mendoakan yarhamu kalloh. Terus yang wahing yang didungani, kembali mendoakan, Yahdi kumumotiyah. Dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi SAW telah bersabda. Jenguklah orang sakit. Jadi kewajiban kita ya menjenguk orang sakit. Dan antarkanlah jenazah Anda yang sakit sidomati kewajiban kita sebagai Muslim, di samping merawatnya, memandikan, mengkafani, mensolatkan, sampai mengantarkan jenazah ke tempat pemakamannya. Kedua hal itu. Akan mengingatkan kalian pada kematian. Memang manusia ini kurang ajari, kebablasan ini biasanya lali dengan kematian. Maka di saat kita menjenguk orang sakit, kita akan diingatkan. Ya, keduanya, atau mengantarkan jenazah.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 Kapan kita mati enggak? Tidak akan tahu. Kalau tahu malah lebih bah berbahaya. Yang terpenting kita ngaji membekali diri untuk menuju kampung akhirat. Para ulama sepakat bahwa membawa jenazah kekuburan hukumnya adalah Fardhu Kifayah. Jika sebagian telah melaksanakan hal ini, maka kewajiban yang lain gugur. Sedangkan jumhurul ulama berpendapat bahwa mengantarkan jenazah hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan pada hadis Al-Barok bin Azib. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Memerintahkan kita untuk mengantarkan jenazah. Mereka mengatakan bahwa perintah di sini menunjukkan hukum sunnah, bukan wajib. Ini adalah ijma' ulama. Si penulis kitab soheh fikus sunnah mengatakan. Saya katakan jika ini adalah ijma maka itulah pendapat mereka. Namun jika tidak demikian maka tidak ada perbedaan antara orang membawa jenazah dan mengantarkannya. Yang konteks hadis menunjukkan bahwa keduanya dihukumi fardhu kifayah. Wallahu ala. Jadi antara sunnah dan fardu kifayah Hukumnya di sini lebih kuat fardu kifayah Sebab kalau kabeh menganggap sunnah Akhirnya gak enak nih, allah wong sunnah sunnahnya masih aku gak ngeternulah gak dosa Yang lain juga seperti akhirnya Mayitnya terlantar gak enak Betapa susahnya keluarganya kalau sampai menganggap sunnah kemudian tidak mengantarkannya. Tapi kalau fadudu kifaya hadirin jamaah rohimani wa membawa jenazah di atas pundak-pundak kaum Adam. Ya, gitu memang sunahnya dipikul ya, tapi ya, yang lain kudini semayan ya sepakatan kira-kira berapa meter diganti berapa meter diganti, wajo sampai gak gelem ganti, padahal pemakamannya itu jauh. Kalau di sini deket ya aman kalau dekat, ya, sampai atau karena ganti itu ya kasihan. Ya, termasuk hal yang sunnah adalah membawa jenazah di atas pundak. Lalu, itu caranya ditaruh di atas pundak, dipikul maksudnya, atau pakai kereta jenazah. Itu keandikan dianggap sunnah, kan membawanya tetap wajib, tapi teknis atau cara membawanya. Sunnah Monggo Maksudnya Dipikul Saya membuka al umnya Imam as Jilid yang ketiga Dari 16 jilid itu Dibawa dengan Apa istilahnya Tanduk hanya orang dua yang memikul. Jadi hmm. Rono di atas pundak Mayuti kan tidak sampai lebar seperti keranda ya. Hmm. Kalau dengan tanduk itu. Apa bahasa Bena? Termasuk hal yang sunnah adalah membawa jenazah di atas pundak-pundak kaum lelaki. Jangan kaum perempuan ya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Hudri bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, idamu diat rikolod dan selehaki opo al jana zatu jenazah waktamalahlan gowo mikul in jenazah. Sopo arli jalur biro-biro Wong lanang ala akna Gihim ingatase Punda'e Wong-wong lanang ingkanat solihatan Mongko lamun jenazah Itu bagus Orang solih Kolat ngucap Sopo yosi jenazah kot dimuni Percepatlah Perjalananku ini Wa ingkanat ghoiro soli Dan jika Mayat itu Tidak mayat Yang solih Kolaj Ngucap sopoyo jenazah Yang tidak solih Kurang ajar ya, Penggawiani Biasak karu-karuan Bienik ngucap Ya wailaha Duh celaka Aku ini Aina yadhhabu kemana aku ini kamu bawa Yasma'u grungu sautaha ing ucapane jenazah sopokulu kulu apapun yang ada di dunia ini dengar Ilal insana kejaba sem iku menungso kula baten mboten mireng tapi selain kita, semua jeritan mayit yang tidak solih, mayit yang fasik, mayit yang banyak dosa, mayit yang ahli maksiat, itu semuanya dengar ya, hewan-hewan itu semuanya dengar. Yang tidak dengar hanya manusia. Mengapa? Walau sami'ahu mongkoto lamun menungsoiki bisongrumu so'iko mongko kelenger semaput pingsan maka kita tidak diberi dengar itu sebuah rahmat sebuah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sebab sampai ke wapeh menungso grungu kelenger kabeh gak Sop masih nggak menang kuburan terusan makanya Allah berikan manusia tidak mendengar Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa kaum wanita tidak disyariatkan untuk membawa jenazah. Baik jenazah itu laki-laki maupun perempuan. Enggak ya, enggak usah ganteni mikul, enggak usah. Senajan ada wanita yang kondisinya lebih sehat dibanding dari laki-laki, tapi syariatnya enggak ada. Hal ini tidak bertentangan karena wanita memang tidak mempunyai cukup tenaga untuk membawa jenazah Dan bisa jadi akan membawa dampak negatif Jika mereka yang membawanya juga dikhawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan Sebab wanita adalah makhluk paling lemah pendiriannya, sehingga ia bisa berteriak tatkala membawa dan meletakkan jenazah. Juga agar tidak terjadi ikhtilat. Iktilat itu campur, corong ngaji gak digai sutroh, ini namanya ikhtilat. Jadi ngaji dikasih sutroh, dikasih pembatas antara perempuan dan laki-laki. Enggak -laki. boleh, enggak boleh campur-baur laki dan perempuan. Sehingga tidak terjadi fitnah. Kalau campur laki perempuan itu akan timbul fitnah. Segera membawa jenazah dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, "Asri'u bil janazati," segerakanlah jadi kalau sudah dimandikan, dikafankan disolatkan, gak usah ngenteni ya. Sen Kalimantan Gurung Teko, Senung Australia Gurung Teko gak usah ya, gak usah. Dintenya notekone majite, ya gak mungkin nurip mana. Jadi sabda Rasul asriu bil zati, asriu Segerakanlah bil janazati lawan ngantar jenazah. Fa intaku soli mongko lamun jenazah iku sholih fa mongko kang luwih bagus tu kadhimunaha. Segerakanlah mengantarkan jenazah. Wa intaku waira dan jika jenazah itu tidak jenazah yang solih Fasarun Maka Itu lebih buruk ya, maka tato'unahu anrikobikum Segera kamu lepaskan Jenazah yang buruk itu dari pundakmu Tetibah mayat itu baik atau tidak baik Rasul memerintahkan untuk disegerakan. Ya. Maksud dari kalimat bersegeralah adalah berjalan dengan lebih cepat. Jadi si Mikul itu melakuni, dicepetkin, ke, ya. tapi harus mayite ini dikondisikan. Yang kondate melayu, mayite ceblok, mencolok. Jangan itu nanti jadi fitnah malam Dati maiti harus dikondisikan Nek gawe keranda Ojo abot-abot Maksud dari kalimah Bersegeralah adalah Berjalan dengan lebih cepat Dari biasanya Namun tidak berburu-buru ya, Cepat tapi gak kesusu Sehingga bisa menimbulkan sesuatu yang negatif atau justru memberatkan orang yang membawanya atau orang yang mengantarkannya lene mengpapat papat senajan mikul keranda iso ini akan memberatkan otomatis menggeh menggeh terus sing ngantarno iku ya akhirnya berat catatan tidak disyariatkan membawa jenazah dengan mobil. Enggak-enggak disyariatkan. Walaupun toh di desa jenengan ada eventaris mobil, ya, itu tidak disyariatkan membawa jenazah dengan mobil atau kendaraan lainnya sebagai ganti dari keranda. Masalahnya di Lebono mobil bleng ini Mengurangi Ingat mati kita Nah ketok jenazah itu Setiap manusia akan berkata Sebenarnya Aku pun Hidup ini hanya Antri untuk mati Seperti itu Dan Terus Bekalku kira-kira cukup Apa guru Akhirnya Dari ingat mati Itulah kita terus memperbaiki diri kita. Mungkin sholat kita masih bolong-bolong segera. Kita tempel biar nggak bolong. Kalau sholat sunnahnya males atau telinganya jane enggak kopok. Dengar adan, katanya dipasang speaker kerungu. Tapi masih berat dengan pekerjaannya dari memenuhi panggilan Allah. Akhirnya terus bekakku apa Ada Al-Qur'an padahal yang menyafaati kita itu Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita baca ayat-ayat Allah itu. Itu manfaatnya luar biasa untuk di alam kubur nanti sampai di akhirat. Jadi ya Jadi gak usah diganti Mobil, gak usah diganti Yang lain yang Bagus tetap pakai Penduso Penduso apa keranda jeneng Penduso itu coro Jawa ya. Kalau keranda itu mungkin sudah Diindonesiakan Jadi tetap Dengan bunda Hal ini disebabkan Oleh beberapa hal Satu yang demikian itu adalah kebiasaan orang-orang kafir. Jadi orang wong kafir bangga isa nggawa jenazah nang kuburan gawe mobil atau nggawa kereta jenazah, gak kadhek dipikul itu kebiasaan orang kafir. Sementara kita disuruh menyelisi orang kafir sedangkan kita diperintahkan untuk berbeda dengan mereka ya jadi apapun yang menjadi kebiasaan orang kafir kita harus menyelisihnya dan apapun yang diamalkan Nabi maka itulah apapun resikonya kita contoh ya dua, hal itu merupakan Maksudnya ini dengan kereta jenazah atau dengan mobil. Kata beliau hal itu merupakan bid'ah apa bid'ahe. Bid'ah dalam ibadah. Jadi hadis menyebutkan bid'ah dalam ibadah, tapi kalau kita lihat ayat itu syirik hukumnya ya. Syirik dalam ibadah. Karena menyelisi sunnah amaliyah dalam membawa jenazah. Ya, makanya perlu panitia ya, nanti semayanan. Kalau ini mah yitik gaudi rek. sepuluh meter ganti, sepuluh meter ganti. Jadi yang pertama empat orang ini nanti yang empat harus senantiasa mendampingi, nanti kesel. Seperti itu... Pentingnya ada panitia jenazah, kalau enggak ada ya akhirnya semraut enggak karuan-karuan. Tiga, hal itu menghilangkan tujuan utama sebab membawa dan mengantarkan jenazah dengan berjalan kaki adalah untuk mengingat kematian. Makanya yo gak kade dikir banter-banter nggak ngedabur dewi nggak boleh ada yang rokok itu walaupun pikirnya mungkin sudah populer saat dipikul la ilaha illallah jasa nih kak erno contoh nih terus dia nek iki akan mengundang kebetulan yang lain contohnya apa ya iku tadi La ilaaha illallah La ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Lah ada tambahan lagi kan? Sahadati malih ga asyadi illallah Muhammadur Rasulullah Tapi ada tambahan Syekh Abdul Qadir nah Itu yang harus diperhatikan Kata beliau hal itu menyebabkan Yang keempat menyebabkan jumlah pengantar menjadi sedikit Apalagi jika pengantar juga menggunakan mobil Akhirnya ingat matinya itu terkikis ya Mayiti di mobil yang mengantarkan jenazah, gaum mobil bisa. Itu di samping menimbulkan kebitahan, juga melupakan untuk mengingat mati. Lima, bahwa gambaran yang demikian tidak sesuai dengan apa yang difahami dalam syariat yang bersih dan bebas dari bentuk-bentuk serta berbagai macam pembiayaan yang demikian ini menyangkut amalan yang penting yaitu kematian kata beliau yang membuat kitab ini saya katakan para ahli fikih telah menetapkan bahwa mengusung jenazah dengan kendaraan tanpa ada alasan hukumnya makruh. Namun, jika ada alasan kuat, seperti tempat yang jauh sehingga memberatkan orang yang membawa jenazah, maka hal itu dibulihkan karena tadi sananya di sini tempatnya deket apa jauh kalau jauh sehingga nanti gak gelem onok sing mikul lama mana ya. itu termasuk darurat tapi kalau ada panitia kmi mayite senajan cilik rek mengado senajan mayite guru Gak abot ngowoni nanti gak 10 meter ganti gak ya satu meter ganti 100 meter ganti jadi ada yang ordinir ya yang ngilir pergantiannya ya panitia itu ya. Itu kalau tidak disiapkan, nanti kita menganggapnya semua masuk dalam darurat. Jadi sunnahnya hilang. Tidaklah, aku mah itu lawamu. mobilnya. Akhirnya kan gampang ke. Hendaknya pada jarak tertentu, kendaraan itu dihentikan dan jenazah dibawa jalan, dibawa berjalan kaki agar tercapai sunnah dan tujuannya. Waduh, nanti panitia membuat tempat kira-kira jenazah tetap diganti keranda. Kira-kira masuk enang kuburan kurang 100 meter apa 200 meter Jadi tetap walaupun dengan mobil andekan karena darurat Tapi nanti dipikulnya ini tidak sampai dihilangkan Tetap dihidupkan Karena menghidupkan sunnah yang sudah mati itu pahalanya besar ya Pahalanya besar Tapi ya memang Resiko ya menghidupkan sunah itu. Ya, yang dicemooh yang difitnah, dituduh ini, dituduh itu, yang radikal, radikul, yang teroris, yang macam-macam. Adapun Adapun mengantarkan jenazah, ada dua macam pertama, mengantarkan dari tempat keluarganya, Hingga Mensolatinya Di rumahnya Dari masjid itu Mungkin ada 500 meter Terus Mensolatkannya itu di masjid Dibawa ke masjid Jadi diantarkan Ke masjid Kemudian disolat setelah Disolatkan di masjid Kemudian Karena Jenazah itu kadang-kadang orang kepingin ingin nyolati, wakil. Kadang-kadang orang yang gak gelem nyolati. Orang ngurip gak gelem sholat kok, kata sholati barang moham. Kadang-kadang kan begitu. Akhirnya cukup disolati nungumah. Yeah. Kalau mayitnya itu muslim, kalau kafir hukumnya haram mensolatkan. Pertama Mengantarkan dari tempat Keluarga Hingga mensolatinya Kedua Mengantarkan dari tempat keluarganya Hingga Selesai penguburannya Kedua hal di atas Pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan bentuk yang kedua adalah lebih abdul Hal ini seperti dijelaskan dalam riwayat yang diambil dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man utawi sapaning wong saidan Kang beruh atau kang nyak seake sopoyo aljanazata al ing janazah mim baitia saking dalamnya jenazah Hatta Yusoli sehingga nyolati sopoyo siman alayain atas jenazah falahu mongko ikut tetep wong kang tako Takziah kemudian mensolatinya karena sindi takziyai muslim iku kirotun oleh ganjaran sakirot waman utawi sapanen wong iku sahidah nekani sopeman ing takziah. hatta tutfana mari nyolati melok nang kuburan Falahu mongko iku tetap ke dene wongkang taksiyah. Mensolatkan dan mengantarkan jenazah kirotoni oleh rong gunung Uhud. Aku pas di gunung Uhud itu nyawang gunungnya sak munu gede ini. Itu ganjaran itu sampai gede sak gunung Uhud. Gawede banget ya pahalanya itu loh. Tekotok nyolati. Sampai mengantarkan jenazahnya Tidak ada kuburan Maka pahalanya dua gunung ukut Kirotoni Gila Dan tako aki wamal kirotoni wahai rasul Nopo ingkang dipun maksud tak daun jenengan kirotoni rong kirot, ku sak pinter nabi Kala sopo nabi Mitlul Jabala ini, Al Adima Madani Gedeni Gunung Luruh, Rong Gunung Senggau Wedem Gedem, pahalanya luar biasa takziah itu. Maka bersyukurlah yang sudah dibentuk menjadi panitia, karena di situ peluang ibadahnya luar biasa. Ya mudah-mudahan kena genembeli kekurangan ibadah kita yang dulu Tak sia, Kemudian sampai ngantarkan ke kuburan Pahala ini oleh pahala yang gede Sampai gede pahala itu sak gunung yang gede Sampai ke kuburan oleh gunung Luruh pahala ni, Al ini Al-Alima ini riwayatin lan dalam kang ada di dalam riwayat yang lain kulukirotin tiap-tiap sakirot gedene itu karo gunung uhud jenengan haji Nek umroh itu kan saat masih di Madinah dengan panitia itu diajak jalan-jalan nanggoleh gunung uhud karena di perengannya itu ada makam paman nabi yang luar biasa namanya Hamzah. Itu besar ya, mungkin ada dua masjid apa tiga masjid ini ya. Sahabat-sahabat suhada Uhud itu dimakamkan di situ. Termasuk paman nabi yang namanya Hamzah. Dan dengan bisa melihat gunung Uhud sakmono ini. Itu pahalanya Rasul jelaskan Sampai sedetil itu Larangan mengantarkan Jenazah bagi wanita Ini ada larangan nih. Larangan mengantarkan Jenazah bagi wanita Darurat ya ya satu misal saya pernah tablek abar nuk lapangan belimbing itu daerah Lamongan Simp Sisir panitiani nenek Pamung Pamung itu pamonge sempat menginformasikan sama saya ngapunten Yai panitianis dua yo wanita Bapak-bapak itu masih teng tengah laut nih. Itu mungkin kalau ada yang meninggal nggak ada laki-laki sama sekali, boleh ya. Wanita kalau memang jenazah itu akan mandorot. akan rusak atau mengganggu orang sekitarnya karena membusuk itu darurat sudah. Ya, tapi kalau normal seperti di Wonosalam, kau bapak-bapak kak kadek neng tengah laut. Maka di sini ada larangan bagi kaum wanita untuk ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Seperti yang telah disebutkan bahwa larangan mengantarkan jenazah bagi wanita mengandung nilai luhur. Sebab mengantarkan jenazah itu adalah kewajiban laki-laki kewajibannya wang lanang wang betok gak usah melok melok hal ini berdasar pada larangan Nabi saw terhadap perempuan untuk mengantarkan atau mengiringi jenazah langsung Nabi larang memang ya dari umu atiyyah radhiallahu anha ia berkata kami dilarang untuk mengantarkan atau mengiringi jenazah, hanya saja beliau tidak menekankan larangan itu atas kami. Kalau menurut ulama ahli berarti itu tidak sampai haram larangannya. Mungkin jatuhnya makruh. Tapi senajan makruh itu, lho. hakikatnya makruh itu kan dibenci. asing benci itu Allah, yang benci itu Rasulullah. Terus bagaimana kita kalau sampai dibenci Allah, dibenci Tonggoe kadang-kadang ibu kabe. Padahal kalau kita di atas jalan yang hak melaksanakan sunnah, dituduh macam-macam sing salafi, sing wahabi, sing tetek bengek umpamane ya. Itu kita harus bangga kalau yang kita baca ini jelas ayatnya, jelas hadisnya, jelas yang menjelaskannya, kitabnya jelas. Andai kata kita dituduh apapun ya memang saya orangnya. Kalau mengkaji Quran hadis kemudian mengamalkannya kok dituduh itu ya kita harus berani mengatakan itulah saya memang orangnya. Tuduhan-tuduhan itu ya sudah kita terima saja Dari Umu Atiyah ia berkata kami dilarang untuk mengantarkan Atau mengiringi jenazah Hanya saja beliau tidak menekankan larangan itu atas kami Para ulama sepakat bahwa larangan ini hanya Menunjukkan hukum makruh dia fiqihnya Dan bukan hukum haram karena redaksi yang ada menggunakan kalimat hanya saja beliau tidak menekankan larangan itu atas kami. Yeah. Contoh perintah yang tidak sampai masuk kepada wajib satu misalnya, sebaliknya. Rasul itu kan mengatakan sholat sebelum... Tapi pikir harus belajar ngapain lagi? Terus ada masih ada berapa menit? Sepuluh menit? Gimana belajar ngapain? Waktunya habis. <laughs> iya, ini kajiannya kita baru mengantarkan jenazahnya ya. Dan insya Allah nanti, untuk yang bapak-bapak, pas mungkin jamaah penuh dan sudah dibentuk panitia, nanti siapa yang memandikan, siapa yang mengkafankan, itu tugasnya dibagi seperti itu. Dan untuk mengantarkan, mudah-mudahan ibu gak usah gelo, sebab kena hukum makruh. Kena hukum larangan, gak usah melok Nang kuburan Kalau mensolatkan monggo Ya mensolatkan monggo Cuman kalau sudah mengantarkan Itu timbul fitnah Kalau sholat jenazah ikut andikan tempatnya luas Laki-laki di depan, perempuan di belakang selesai nek, Tempatnya cuwili, no omah, mamani Ya kalau bapak-bapak sudah selesai gak ada yang mensholatkan Baru ibu-ibu mensolatkan biar tidak sampai terjadi Apa namanya tadi Pakhlib Bercampur aduk laki dan perempuan itu memang Harus dihindar Ya, ya semaksimal mungkin Kita usahakan Menghindar dari terjadi campurnya, laki dan perempuan, kecuali sama-sama ada mahrumnya. Ya, sama-sama ada mahrumnya. Ya, insya Allah, untuk bapak-bapak membungkus atau mengkafani. Nanti kita cari situasi yang lebih pas, tadi tak pikir. Wangi kok. Sedithik banget itu kan. Nanti praktek tiba, -tiba aku nyawang kita kitab, nyawang buku, nyawang tulisan beser danga akeh ternyata. <laughs> iya, tapi Ibu-ibu kayaknya kurang tidak seperti kemarin-kemarin. Masalah ya udan itu ya. Kalau ini tadi enak. nih enggak sampai suwe-suwe walaupun suwe, tetap kita berdoa kepada Allah ya minta soyiban nafian ya Allah jadikan hujan ini bermanfaat itu ya kemarin malam Senin saat saya kajian ke Masjid Turki bin Abdullah dekatnya Bandara yang sedang dibangun di antara Kediri Nganjuk, persisnya di Banyaan itu di situ mulai berangkat sampai pulang lagi. Keluar dari mobil, sepayungan, si payungan. Aku tadi juga mikir, keluar dari mobil, payungan ternyata enggak. Hujannya sudah selesai. Jadi mudah-mudahan kita tidak lupa saat hujan kita berdoa, Allahumma ja'al shayban nafi'an. Sama saat masuk masjid kita tidak lupa, minimal doa yang pendek, Allahumma ta'li abwabarohmatik. Saat keluar berdoa, Allahumma ta'li abwabar fadlik. Jadi ya bangun tidur mudah-mudahan tidak lupa Alhamdulillahillahi ahyana Ba'dama amatana Ya kita itu jadi jalan tahu apal Tapi krono gak patah diamal Kira-kira malih akeh lalini Mau masuk kamar mandi masih di depannya segera Membaca doa ya. Saat keluar minimal doa yang pendek Huf Tapi itu di depan pintu loh ya Gak sedang melangkah ya Nek Sedang melangkah diuntur sih nih Kalau tengah-tengah sini kaki kiri nih Saya Kaki kanane mau itu malah pelanggaran ya Karena masuk kamar mandi itu kaki kirinya dulu Jadi kaki kanannya itu Ya sunah-sunah yang kecil itu kita kadang-kadang kurang pelaten. Deh. Padahal itu bekal kita, sewaktu-waktu kita mati itu sangat butuh itu kita. Karena rahmat Allah, harapan kita benar-benar Allah berikan kepada kita. Itu tadi tentang wanita, ya hukumnya makruh. Posisi mengantar jenazah, Para pengantar jenazah boleh di belakang maupun di depan. Usungan jenazah atau keranda tadi boleh di depan, boleh di belakang. Atau di samping kanan dan di samping kiri, Ini tukang bertugas menggantikan itu kudu di samping kanan kirinya ya. Di dekat mayit. Hal ini berdasarkan pada riwayat dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar mengantarkan jenazah dan berjalan di depan dan di belakang jenazah akan tetapi yang lebih baik adalah berjalan di belakang jenazah dengan merujuk pada dalil-dalil perintah mengantarkan jenazah yang ini diperkuat oleh perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berjalan di belakang jenazah lebih baik daripada di depannya. Keutamaan itu seperti keutamaan antara sholat jamaah dengan sholat sendiri. Kedua-duanya sholat itu amalan yang agung, suci dan mulia cuman perbedaan ini Nenek gurini jenazah Koyok sholat jamaah Nek ngarep ngarepe Koyok sholat sendirian Hal ini merupakan Pendapat Al-Auza'i Imam Abu Hanifah SK Jadi Al-Zha'i Ini juga Imam Madhab ya, Yang kita kenalkan baru Imam Safi'i Tok ya kurang ngosir tank imam sapi gak padahal lima meter itu banyak yang berbeda dengan pendapat jumhurul ulama para pengantar jenazah boleh mengendarai kendaraan tetapi berada di belakang jenazah hal ini berdasarkan pada sabda nabi ar raqibu utawi Wongkang Numpak kendaraan iku yasiru. Berjalan kendaraan khalfal janazati ono ing mburi jenazah. Wal masyi utawi wong sing hai khaitus saa, ya terserah boleh di depan jenazah, boleh di belakang jenazah. Cuman kalau di belakang jenazah perbedaan pahalanya seperti orang jamaah dan orang sendirian walaupun demikian mengantarkan jenazah lebih baik dengan berjalan kaki sebab hal ini bersesuaian dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Tauban radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditawari hewan kendaraan sedangkan beliau, bersama jenazah, namun beliau menolaknya, ya mungkin disiapkan kuda untuk Nabi tapi Nabi menolaknya, ketika selesai mengantarkan jenazahnya beliau ditawari kembali hewan kendaraan dan beliau mau mengendarainya, beliau bersabda Innal malaikata temen sedune poro malaikat Iku kanat ono sopoya poro malaikat Iku tamsi melaku sopo malaikat Jadi saat mengantarkan jenazah Malaikat itu jalan kaki Falam akun liarkaba Wahum yamsuna Aku isinya sampai numpak Karena semuanya berjalan Falam madabu rokibdu Nek wisbar Aku gelem numpak kendaraan. Cuman kendaraannya beda dulu kuda, sekarang kan bedah motor. Iya, Insya Allah demikian. Habis waktunya. Iya. Lewati dari Ruh terus dalilir, hadis. Iya. Selagi masih iso milih dan tidak dalam keadaan <tangan> darurat. Tapi kalau dalam keadaan darurat. Ya, kita harus ya Harus Karena nanti kita akan Baca saat Ali bin Abi Talib Ditinggal wafat Oleh ayahnya Ayahnya kan Abu Talib ya Padahal Abu Talib itu kan Belum Islam kan Sampai wafat itu kan belum Islam akhirnya nabi perintahkan kepada Ali rawatlah ayahmu dan makamkanlah tapi nabi enggak tidak datang dan tidak ikut merawatnya padahal Pak Lenya tapi enggak tahu salah Pak Leknya ini dan di sini ada silang pendapat masih dikatakan Islam saat sudah syahadat Yang lain berpendapat Dan ini eh, Wis gugur ke Islamane, Ya wis gak jadi Islam Itu kan Jadi ada dua pendapat eh, Dan sumbernya juga satu hadis sama Imam Syafi'i mengatakan, orang itu kalau sholat setiap bergerak turun atau bangkit, ini mengucapkan "Allahu Akbar". Hanya itu, tapi pendapat-pendapat dari Imam Matab, Imam Syafi'i mengatakan, "Jadi, mulai Allahu Akbar ini harus dalam keadaan masih berdiri, arti sujud, arti rokok." Jadi panjang malian. Allahu Akbar. Nek sikile wis mancat tujuh anggota tempat sujud ini nempel pluk. batu, dua tapak tangan, dua lutut dan dua tapak kaki ini nempel plek. Pas ber. Allah bar Allahu Akbar. Nak berdiri sing westuek atau sing senajan gurung tua seperti saya sakit-sakitan rengkeng-rengkeng, iki ya doa wow, wow, mana ngadek iki kan abad ya, Allahu Akbar. Dan nah, ini bacaan Tajwidnya akan rusak, padahal kalimat Allahu Akbar itu hanya dua harokat. Ya. Kalau itu tadi gak terima enam harokat ya, Sampai sepuluh harokat bareng Dan Imam Syafi'i mengatakan gak boleh panjang-panjang Jadi tetap dua harokat Ulama yang lain mengatakan Yang penting dalam bergerak ini sudah mengucapkan Allahu Akbar Baik sepertiga yang pertama Kalau sholat sendirian atau sepertiga yang pertengahan, kalau di sini tadi sepertiga yang akhir. Allahu Akbar, artinya, wis tujuh anggota tempat sujud nempel, pluk, itu wisbar. Maksudnya juga kalimat Allahu Akbar, pas bar itu, lhe, pas mancat, pas sujudnya sudah tujuh anggota. Jadi itulah bentuk-bentuk silang pendapat, jadi makanya saya tentang masalah jenazah ini juga membaca al-umnya Imam Asyafi'i As cara merawatnya cara tapi saya sementara milih yang ini tapi kalau jenengan perlu dibacakan al-umnya Imam Syafi'i tempo hari kita baca saat ini sudah tuntas Biar kita itu tahu. Satu misal, Imam Shafi itu mengatakan sun niat itu tidak dilafalkan padahal. Jadi kita kan dilafalkan. Usoli fardul isyai arba'a roka'atim mustakbilal kiblati ada ammamu mallahita cuman imam syafii menyebutnya itu rukun jadi harus bersamaan dengan takbir saat allahu akbar kemudian imam syafii juga mengatakan harus definitif definitif ya seperti tadi sholli fardhol isya'i niat ingsun, sholat isya' patang rekaat, khalih madab qiblat imaman jadi makmum makmumen lillahi ta'ala tapi kalau di kitab ini enggak niat itu adalah keinginan kuat sebelum takbir jadi kalau dalam kitab ini sebelum takbir kalau sudah ada niat sholat isya ya gari, takbir saat kita Allahu Akbar hati kita mengucapkan Allah yang Maha Besar wenak itu, ya. sebab aku nyoba berkali-kali nyoba madhabnya Imam Sapi gak dadi-dadi bawa balik gak dadi-dadi. masalahnya Imam Sapi mengatakan harus definitif tidak jenengan sakit monggo dalilnya yaitu tadi ya sama dalilnya sama innamal aamalu tapi sudut pandangnya beda. Jadi kita ini nek beda dan dangep musuh itu lo ya. Itu yang dicnek beda itu didilok dalile. Dalile ternyata sama. Cuman beda sudut pandangnya saja. Demikian mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat maslahah fi wal akhirah. Subhanakallahumma ilaha illa wa Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh